Duduk, mau duduk. Duduk. Duduk, duduk. Tidak boleh, Nampak. Jika suka dengan video ini, bantu kami tekan like, subscribe, dan tanda lonceng atau share ke mixers agar tetap ada video baru kesukaanmu Duduk, mau duduk, duduk, duduk, duduk. Tidak Tidak boleh, Tidak boleh. Nampak. <tid> Nampak.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 duduk duduk duduk duduk ya Saper! <laughs>